Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Rain saya ya, guys. Ini kali ini saya mempunyai sebuah mouse, mouse bekas ya. Merknya itu Potre ya. Ini sudah hancur berantakan ya, guys. Hancur berkeping nah seperti ini sudah lepas dengan sendirinya ya, guys. Nah, ini kita manfaatkan PCB-nya saja. Ini kita gunakan sensornya saja ya kita manfaatkan untuk apapun nanti bisa ya misalkan untuk alarm e, kebakaran misalkan ada api dia akan menghidupkan relay ya atau mematikan relay ya. jadi dibalik relay nya bisa untuk pager laser juga bisa ya. nanti tinggal disorot laser saja ya sensornya itu dihubungkan ke relay kita coba aja ya kita coba pakai baterai ya ini yang kita gunakan hanya tegangannya saja ya kabel VCC nya saja VCC bosongan tipu ya kabel min plus lah nah nah seperti ini. ini ini kabel min plus nya merah dan hitam itu standar internasionalnya kayaknya nah ini juga hanya aji coba-coba aji ngawur nah langsung kita solder saja ya di mengulei lampu nek renang kita cari di luar oh, ini ketemu oke kita coba-coba dulu guys ini kaki mana yang hidup ya nah, nah oh ini nggak ada perubahan nah ini guys sudah ketemu ya, ya sudah ketemu sentilnya ya untuk kaki e, sensornya itu ya langsung kita cari tenol saja ya t beli 2 meter 6000 tinggal setengah meter ya oke kita solder saja paket solder andalan saya solder ketul ya nah, kita japit dulu guys mulai nah seperti youtuber-youtuber Yang sudah pro ya pakai penjepit penjepitnya pakai buaya yang besar ya Buat ngecasaki itu Nah ini guys Kakinya ya kaki kedua ini Nah tempel sini Langsung Ditempel ke positifnya ya Yang kaki positif ya Nah, seperti ini. Aneh ya, guys. Nah. Oke, langsung di saja. Kita zoom biar paham. Nah, peteng manah guys. Oke, ini solderan amblek-amblek. Kita kasih timah lagi karena enggak mau kantil, enggak mau, mau nempel, enggak mau nempel. Seperti ini sudah ternyata sudah sudah hidup mencorong urip dan nah sudah bekerja guys ini alamnya seperti ini nah lampu ini nanti diganti dengan relay ya relay atau alarm atau pipa atau buzzer ya terserah anda mau, mau nyebutnya apa, oke langsung diganti saja ya ini cuma contoh saya kasih lampu saja dulu biar mudah ya menjelaskannya karena ini juga cuma amatiran ya. nah seperti ini kita coba kasih lampu dulu untuk cahayanya ya ini sensor ini sebenarnya kalau kita tutup atau kita sensor tidak dapat cahaya berarti dia mengalirkan tegangan gitu C. jadi hambatannya berkurang tapi kalau dia kena cahaya hambatannya naik ya mirip LDR ya LDR terbalik ya kalau kena cahaya hambatannya berkurang kalau ini terbalik dengan LDR ya nah, seperti ini nah itu nanti bisa diaplikasikan untuk apa saja ya Nah seperti ini misalkan kita tutup pakai kertas sangat sensitif ini nah seperti ini nah dia mendapatkan cahaya yang minim saja sudah mau hidup ya kita tertutup rapat ya. Ya. nah itu tadi nah seperti ini ya, sangat terang ya ini berarti voltase yang mengalir besar ya mungkin cukup untuk menghubungkan relay atau ditambah Penguat lagi ya untuk ke relaynya. Coba kita pakai korek untuk sensor api. Nah bekerja guys. Ini bisa untuk sensor api juga ya ini. Nah kalau ada aki, ada api, ada aki, nah, itu nanti akan menghidupkan relay itu ya. Oke terima kasih ya teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe ya dan saksikan video kami selanjutnya. Guys selamat malam dan terima kasih.